Kami mahasiswa kajangan semua. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku. Di dalam pancasila mu jiwa seluruhku. Ku junjung. Kejayaanmu Kejayaan Indonesia Indonesia Tujuh buah di dalam persatuan.